Boboiboy daun <laughs> Halo Assalamualaikum teman-teman Kita mau panen. Wah ada apa aja nih Wah lihat Ada apa ya ini ya Wadidah yupi lagi Wah kita siapkan Keranjang ya teman-teman ya Let's go kita ambil yang mana dulu teman-teman ya, wow, lihat ada es krim teman-teman es krim apa ini ya wow, ini es krim spongebob teman-teman wah, mantul, wah ada yang jatuh teman-teman, apa itu ya oke, kita ambil ya teman-teman wadidaw, ini ternyata stick bentuk sapi teman-teman wow lucu ya teman-teman ya, sapinya oke, kita ambil apa lagi teman-teman wow, wow, wow, ini ada yang jatuh juga Wah ada Yupi Es Wow Wah lihat ini botol ya. Oh bentuknya seperti botol. Lihat teman-teman. Wah unik ya Yupi ya. Wah mantul. Oke kita simpan. Apalagi ini teman-teman. Wow lihat. Wah ini jajanan jelly teman-teman. Wow ternyata ini edisi Dino. Wah mantul ya teman-teman ya gimana kalau kita unboxing aja teman-teman let's go lihat ya teman-teman isinya apa nih ya wah lihat ini ternyata jajanan inako teman-teman inako jelly wow rasa buah-buahan lihat teman-teman ini ada rasa apel wah mantul ini ada rasa nanas apa lagi teman-teman wow, ini ada rasa leci kok oh, banyak ya teman-teman ya wah ini bisa dibagi-bagi nih teman-teman ya wah siapa yang mau komen ya oke kita cari yang lain lagi kita panen yang lain lagi Paling ini ya teman-teman ya, jatuh lagi nih wah lihat kakak mendapatkan yupi lagi yupi strawberry kiss wah isinya banyak wah ini bisa dibagi-bagi nih ya ke teman-teman ini Wow, mantul oke kita simpan Lati, kita ambil lagi teman-teman ya siapa yang mau ayo kalian mau nggak? oke kita ambil ini ya wow panen yupi teman-teman kakak nih lihat ada yupi little star bentuknya bintang wow keren simpan apa teman-teman ini wow kakak dapat yupi lagi memang ya ini pohon yupi <guluh> wah lihat ada yupi gummy pizza wah mantul isinya ada tiga nih siapa yang mau mantul ya oke okay. oh iya teman-teman kalau kalian punya jajanan jangan lupa bagi-bagi ya sama saudara ya oke okay. wah lihat ada yupi burger wah ini mini sekali ya teman-teman ya imut wah kalian juga imut ya <guluh> Oke kita simpan. Mana lagi teman-teman? Wah lihat ada lollipop teman-teman. Wow lollipop bentuk apa ini teman-teman ya? -teman? Ini sepertinya ini bentuk stroberi ya teman-teman ya. Wow keren lollipop stroberi. Wah dari tadi kakak mendapatkan banyak permen. Jangan lupa sikat gigi ya teman-teman ya. Wow yupi lagi teman-teman. Lihat yupi watermelon. Wah ternyata ini edisi semangka. Siapa yang suka semangka? Wah enak ya buka puasa makan semangka. Wah mantul. Oke kita simpan. Kalau lagi teman-teman ya. Wah lihat di bawah ada apa ini? Wow ada jajanan ciki bol rasa coklat. Lihat teman-teman ada bebeknya. Wah <guluh> lucu ya. Imut lihat bebeknya. Oke kita simpan. Wow lihat apa ini teman-teman? Ada Yupi lagi, wah wow, besar. Ada Yupi Fruity Pop, wah wow, ini edisi monster gitu ya, serem sih. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini kan cuma permen ya. Wah <guruh> wow, isinya banyak, mantul ini, wah wow, bisa bagi satu RT nih ya. <guruh> wow keren, keren keren keren. Oh, lihat, ada es krim lagi teman-teman. Wah ini es krim aku edisi ikan. Oh lihat teman-teman, ini es krim aku yang viral itu teman-teman ya, yang bentuknya ikan itu ya. Oh rasa stroberi mantul. Siapa yang udah pernah coba? Enak ya. Wah keren deh pokoknya. Wow lihat, ini jajanan permen mil kita. Wah ada gambar sapi lagi. Oh ternyata ini rasa susu teman-teman ya. Lihat, ada rasa stroberinya juga. Wah, macam-macam rasa ya. Ada rasa coklat juga. Wow, siapa yang paling suka permen, teman-teman? Wow, iya, kakak juga suka ya. Wah, lihat, apalagi nih? Wow, wow wow, wow. ada-ada lollipop. Ini lollipop viral. <gih> Wah, ini lollipop kipas. Wah, mantul. Ini jelly gitu ya teman-teman ya mirip seperti Yupi. hmm pokoknya enak deh oke wah keranjangnya hampir penuh ya teman-teman ya tapi masih banyak ini ya kakak panennya ya wah lihat ada permen nano nano milky wah lihat ini si sapinya sedang main apa nih main bola atau apa nih ya teman-teman ya wah ternyata ada hadiah mainannya lihat berhadiah mainan Mantul mana di mana mana Yupi lagi teman-teman. Wah lihat ada permen karet. Wow ada big bubble. Wah wow, banyak ini isinya teman-teman. Wow ada edisi transformer dan udah poni Wow ternyata ini gratis stiker. Wah keren ini teman-teman ya. Siapa yang mau komen ya? Oke ambil. Wow lihat teman-teman ada es krim. Wow, wow, wow, lihat ada es krim heart, wow, bentuknya hati teman-teman hmm, mantul, sarang eok <laughs> oke ambil lagi teman-teman wow, wow, lihat ada jajanan Tini Winnie Beatty wow, edisi gajah wow, gajah, kamu imut sekali ya oke, keren deh pokoknya simpan ya di bawah ya teman-teman, ya. berat ini udah penuh ya, tapi masih banyak lihat teman-teman ada sosis bobo boy wah gimana kalau kita unboxing aja ya teman-teman ya oke nanti kita kumpulkan dulu ya keren lah pokoknya enak makan pakai nasi ya teman-teman sosisnya oke lihat ada jajanan rumput laut edisi pororo teman-teman wah halo pororo wah kakak paling suka pororo nih anaknya baik oke simpan ya apa lagi ya wow, wow lihat teman-teman ada Yuk, ini apa nih? Oh, es krim teman-teman, es krim pop edisi Twister Magic. Wow, ini seperti pesulap gitu ya, teman-teman. Ya, mantul, mm -hmm. seger ini ya, teman-teman. Ya, wow, lihat, teman-teman, ternyata masih ada Yupi. Wow, ini Yupi gummy big frank Wow, ini bentuknya hot hotdog. Wow, enak ya, hotdognya, teman-teman. Ya, wow, mantul-mantul. Oke, simpan nanti di akhir. Kita tengok-tengok ya, buka-buka ya jajanannya. Ya, kalau kalian pengen tahu, ya wow, lihat ada up blaster. Oh, tonton sampai selesai, teman-teman. Ya, yang pengen tahu jajanannya, ya oke, kita simpan. Sampai lagi nih teman-teman. Wow, ada es krim lagi, es krim edisi Spider-Man. Oh, keren, siapa yang suka Spider-Man? Akan juga suka ya wow wow wow masih ada teman-teman wow ini apa jajanan coklat wow ini edisi among us <laughs> lucu gemoy <laughs> oke si gemoy simpan dulu ya gemoy Wah wow, mana lagi ya teman-teman wow ini ternyata masih ada teman-teman wow lihat waduh jatuh teman-teman oh ini ternyata jajanan jelly gitu teman-teman lihat wah wow, ini ada unik nih Bentuknya ayam goreng Satu lagi bentuknya kentang goreng Wah penasaran banget nih kakak nih Gimana kalau kita buka Let's go Kita buka yang ini teman-teman ya Wah penasaran nih kakak nih Pengen banget makan ayam goreng Tapi rasanya permen Wow wow wow Lihat teman-teman Jangan lupa cuci tangan ya wow, wow, unik, lihat teman-teman wow, mantul gemoy-gemoy, wow apa lagi ini teman-teman, satu lagi ya wow, wow, wow, lihat teman-teman bentuknya ketang goreng wow, unik ya permen, tapi bentuknya ketang goreng oke, kita mau lihat yang mana lagi teman-teman oke, kita lihat yang ini ya yang edisi Bobo Boy wow, siapa yang suka Bobo Boy Boboiboy daun, <gakak> Kakak paling suka Boboiboy daun, ya teman-teman. Kalian suka Boboiboy apa, teman-teman? Tulis ya di kolom komentar, ya. Wow, wow, wow! Lihat, teman-teman, eh isinya ada berapa, ya? Wah, ini ini isinya, isinya ada tiga, ya, teman-teman. Ya, <gakak> wah, Kakak sampai belepotan nih ngomongnya. Wow, ternyata ini rasa daging ayam, <gakak> mantul! Oke, simpan ya unboxingnya sampai di sini dulu aja ya, teman-teman. Ya, wah, keburu maghrib nih, mau buka puasa. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Lanjut video berikutnya aja ya, teman-teman. Ya, makasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Makasih ya, teman-teman. Ya, semoga kalian terhibur. Dadah. Wassalamualaikum.